Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1791.72 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1799.07. Sekian analisa forex untuk tanggal 31 Januari tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.